Halo teman-teman, kali ini aku mau sharing gimana cara bikin lalap terang goreng sambal terasi Pertama-tama kita potong dulu bagian ujung terangnya, kemudian kita buang Kemudian setelah itu kita potong memanjang, seperti ini Kemudian kita rendam ke dalam air agar tidak hitam ya. Sekarang kita siapkan bumbunya: tomat, daun jeruk, cabai rawit, rasa bawang merah dan bawang putih. Setelah terpotong semuanya, baru kita goreng bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu kemudian butuhkan cabe tomat dan terasi. Kalau sudah matang, kita taruh di ciri atau mutu Kemudian kita beri garam secukupnya Gula merah secukupnya Dan kemudian kita tumbuk hingga halus Halus, kemudian kita pindahkan ke wadah lain. Selanjutnya, kita goreng terongnya. Goreng terongnya agak kering, ya. Jika sudah cukup agak kering, baru kita angkat dan tiriskan Selanjutnya, kita goreng sambalnya yang tadi sudah kita tumbuk Dan masukkan irisan daun jeruk Alhamdulillah, sudah matang, sudah selesai Sambal terasi daun jeruk, hmm, wanginya itu loh Endolita manja, wala-wala Sambal terasi dan jeruk, terong goreng, giler gak sih. Selanjutnya dilengkapi dengan rebusan daun papaya Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.